Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys Perkenalkan nama aku Pinkan Arsatika Biasa dipanggil Pinkan Bisa kalian semua lihat Di belakang saya ini Adalah Taman Sri Tanjung Yang terletak di tengah-tengah kota Bangungwangi Mengapa dinamai Taman Sri Tanjung? Yuk, simak baik-baik ceritanya Asal usul nama kota Bangungwangi 15 atau ada seorang kesatria bernama Raden Sidapangsa mengabdi kepada Raja Sulakrama, yaitu pemasa negeri Sindureja. Sidapangsa diutus untuk mencari obat kepada kakeknya yang bernama Pegawai Tambak Petra, yang bertapa di pegunungan. Saat di sana, Sidapangsa bertemu dengan gadis yang sangat ayu bernama Sri Tanjung. Sri Tanjung bukan gadis biasa, dia adalah Anak dari bidadari yang beristri oleh seorang manusia Keduanya pun sangat jatuh cinta Sejak paksa memboyong Sri Tanjung untuk pergi ke negeri sindir Raja dan menikah Saat tiba di negeri sindir Raja dan menikah Sri Tanjung pun mulai dikenal oleh masyarakat Ternyata, para cantik Sri Tanjung membuat banyak lelaki terpesona. Tidak terkecuali Raja Sulakrama Raja Sulakrama menyimpan hasrat untuk merebut Sri Tancur dari Sidapaksa. Dia mengatur siasat untuk memisahkan mereka berdua. Sidapaksa pun diutus untuk pergi ke Kayangan untuk menyampaikan pesan kepada para dewa. Saat Sidapaksa pergi, Raja Sulakrama pun mulai menggoda istri dari Sidapaksa. Sri Tancur menolak, tetapi Raja Sulakrama memaksa dan hendak melecehkannya mendadak Sri Maksana datang dan melihat istrinya sedang berpelukan dengan dengan lelaki lain. Raja Soma yang licik malah memutarbalikkan fakta dan memfitnah Sri Tanjung. Dia berkata bahwa Sri Tanjung adalah wanita pemuda yang mengajaknya berzina. Sidakosta yang terpaksa oleh hasutan sang raja. Terbakar oleh api kecemburuan dan kemarahan. Sri Tanjung dibawa ke telaga dengan penuh kesedihan, Silitan bersumpah bahwa jika sampai dia dibunuh, dia tidak akan mengeluarkan darah, melainkan mengeluarkan air yang beraroma wangi. Sidapoksa, yang sudah gelap mata, menikah istrinya sendiri menggunakan sebuah keris. Keajaiban pun terjadi, sumpah Silitan Tanjung pun terbuktikan. Dia tidak mengeluarkan darah sama sekali, melainkan mengeluarkan air yang beraroma wangi harum semerbak. Dalam kisah ini, tidak si paksa hanya bisa menginstal dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berkata, Bayuwangi, yang bermakna air yang beraroma wangi. Konon itu adalah asal-usul nama kota Banyuwangi. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.